Kepisikan yang lebih kepisikan manusia, guys. Bisa melihat masa depan seseorang. Yang dan lagi viralnya lagi, bisa meramal siapa yang akan menjadi presiden tahu ini, guys. Sekarang kita kunjungi. Paling depan, aku diri paling depan. Paling depan, aku diri paling depan. Mereka panggil aku jenderal. Mereka panggil aku jenderal. Halo bro, bye bro. Semua kes semua kabar guys Baik bro baik baik baik Zimbabwe gua semalam si setan itu terkenal se-Asia. We, we are Asia. Goblok. Oke okay, bro, ya bro bro. Oke okay, bro. Oke okay, guys, sekarang kita sudah berada dalam rumah yang orangnya bisa meramal masa depan, guys. Sekarang kita mau menanyakan lagi Bisakah dia meramal masa depan negara kita dan siapakah yang Tahun ini kita tanya-tanya langsung boom boom boom boom boom Asia, Asia. oke sekarang apa yang anda sedang lakukan ya saya ini sedang memprediksi apa yang terja terjadi di tahun 2019 ini ya oke guys kartu ini sangat menarik buat saya untuk dilihat ini buat saya pribadi tapi ini mencampur tangan dengan masalah politik. Ya, saya lihat ini ya. Emang bercampur tangan dengan politik. Lihat aja nih. Ini kamera-kamera. Ini K dan Q. Itu pasti yang menang ini. Dikarenakan K dan Q itu saran Pak. Oke. Wow, wow, wow, wow, sangat-sangat mantap sekali, guys. Sangat Good. Chu Asia. Ya, baik lagi nih. Ya, bagaimana Mas Ata? Ata Hiatul, ada yang bisa ditanyakan? Hmm... Saya mau nanya kan karir saya kemajuannya ke depannya itu seperti apa? Ya, bisa-bisa retet kamera Saya melihat di kartu J Waru irang ini ya. Saya melihat ini adalah sosok laki-laki ya karena ada kumisnya. Kalau nggak ada kumis ini cewek ini. Saya melihat dari tampangannya ke depannya anda itu akan menikahi laki-laki berkumis ini. Wow wow wow wow emangnya saya tuh apaan, guys? Tik Ya tadi kan saya menanyakan masa depan kepribadian saya sendiri Dan itu ada sudah menjawab sekarang Saya men menanyakan karir saya kedepannya itu seperti apa Saya Dini. lihat dari mood moden lambe anda Karir anda pada bidang Youtube Dan channel Youtube anda akan menjadi channel terbesar di dunia BOOOM Terbesar terbesar terbesar terbesar terbesar terbesar Terbesar terbesar terbesar terbesar Terbesar Iya. Yeah, nah, saya pada tapinya. Apaan? tapi nyapar. Ban. Tapi kalau yang punya YouTube itu bapakmu. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Sepertinya orang yang kita datangi itu salah, guys. Dan sepertinya itu orang gila. Dan kali ini kita mau keluar dari rumah, guys. Sekarang kita mau melanjutkan. Kapannya lagi? Kita sekarang mau menelusuri hal yang Berbeda dari saat kita kali ini Sekarang kita mau check out ikuti, ikuti terus kelanjutan dari channel kami Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Subscribe, subscribe gratis guys Untuk subscribe itu gratis, gratis, gratis Gratis Dan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton Dan sampai jumpa lagi guys Di asara kami terhits, mobilan, terus yes. kopas. oh guys, sampai jumpa lagi di kami yang sangat populer terbaik terakhir terbaik sedesa Boom.